Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali bersama saya, Sandarmin. Berbicara tentang bumi, tentu tak akan ada habisnya. Segala tempat pasti memiliki cerita unik dan menarik untuk dibahas. Berikut beberapa fakta menarik yang telah kami rangkum untuk kalian semua. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini supaya kamu mendapat info menarik lainnya. Berikut beberapa fakta yang belum kalian tahu. 1. Semut dapat mengangkat beban 50 kali dari berat tubuhnya. Jadi, kalau kalian memposisikan diri seperti semut, kalian dapat mengangkat 50 istri. 2. Mulut menghasilkan 1 liter ludah setiap hari. Jika ludah bisa dijual, kalian pasti akan kaya. Fakta tentang ini, saya tidak menampilkan videonya, nanti pasti kalian akan muntah selanjutnya 3 mengunyah permen karet saat mengupas bawang mencegah kita menangis nah kalau pasangan kamu cengeng belikan saja permen karet yang banyak 4 daya ingat ikan hanya bertahan selama tiga detik kalau kamu penipu pemula bisa mencoba kepada ikan pasti berhasil 5 berdiri lama tanpa menekuk lutut sama sekali akan membuat kita pingsan tentu saja Menekuk lutut dengan keras juga dapat membuat kita pingsan. Gimana, menarik banget kan guys topik tentang fakta menarik dari seluruh dunia. Makanya ikuti terus CS Channel, agar kamu tidak ketinggalan update informasi menarik lainnya. Saya Sandarmin Bin Ngatno, Jengat Kono, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.